Halo semuanya, jumpa lagi di channel tanaman hias bosku kali ini kita mau kasih tahu nih 6 tips cara merawat tanaman hias monstera yang indah itu loh guys sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe channelnya untuk support channel kita, supaya kamu gak ketinggalan update dari channel ini dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan banyak rezekinya Oke, okay, nah, buat kamu yang sudah penasaran, langsung aja kita lihat videonya.